Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Jalingkara. Kali ini saya mau ini apa review tentang sumur sanyo sawah yang dipasang di sungai ini, saya ini. Sanyo yang biasanya dipasang di sawah-sawah sekarang saya pasang di sungai atau kali ini Ini kedalamannya kira-kira enam -kira meter ini enam meter satu talon satu sudut sampai ini musimnya dan keluar airnya kayak ini sebutannya enam meter mesinnya ini keluar airnya kayak ini ini, ini sanyu sawah ini dipasang di kali kita sedotan satu setengah yang airnya yang tadi simburannya pincang simburannya ini dari sungai ini. kabelnya itu listrik antara ini sampai rumah kira-kira 100. 100 meter dari 100 meter dari apa 7 meter ke 7 meter ke mesinnya ini dari desa Newkawah ini instalasinya saklarnya pakai ini intalase saklar strum umur salah tadi pakai 32 ampere tiga biji langsung ini kalau yang baru ini nggak ada atasnya yang terpasang 32 uh, saya pakai cuma dua ini biar lebih kuat Terima kasih info dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komen Channel dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh